Halo pemirsa. Hari ini aku ingin memasak tumis kangkung lada hitam. Kita lihat yuk bahan-bahannya apa saja pemirsa. Di sini ada dua ikat kangkung yang sudah dipetik Kemudian daun bawang, oh bawang merah dengan bawang putih kemudian tomat dengan cabai lalu tidak lupa dengan saus laba hitam kangkungnya sudah aku petik kemudian untuk bumbunya kita ambil sembilan siung bawang merah siung bawang putih, tapi kita ke punya yang besar ya pemirsa. Lalu kita ambil tiga tomat dengan cabai. Untuk tomat dengan cabai itu selera ya, pemirsa kalau yang tidak suka asam, tomat itu boleh dikurangi. Yang tidak suka pedas, cabainya juga boleh dikurangi. Kalau keluarga itu, sukanya pedas dengan asam Selain itu juga, tomat itu sangat bagus lah Pemirsa untuk kesehatan kita Sudah diberi makan, kita akan masukkan. Kemudian kita Kita Kita, kita akan lepas Sudah dicuci Tepat -tepat. untuk menumis kangkung itu bisa bisa melakukan secara diulat atau dirajang kalau aku biasanya lebih enaknya dirajang oke pemirsa sebelum kita iris-iris kita cuci dahulu tomat cabai dengan bawang dan daun kangkung sekarang kita mulai menumis setelah dipanaskan tepon dan minyaknya lalu kita masukkan api sedang aja ya temennya supaya tidak cepat kosong kita masukkan dulu bawang bawang merahnya dan akan kita. Ini Pak aku masukkan enggak uh, dengan garam atau yang dan air Sekarang ini eh Hmm. Sos so lada hitamnya Secukupnya aja pemirsa Dari satu saset ini Kita pakai Perempatnya sudah selesai kita matikan yuk kita angkat lalu kita tuangkan ke dalam wadah ini dia hasilnya pemirsa tumis kangkung lada hitam Selamat mencoba coba.